Hayo Dokta. tapi ini sudah sore ya jadi Konnichiwa sih pak neral terkabang iya oke okay. so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Arknights di server CN di video kali ini kita ada kedatangan event baru yaitu kita diundang untuk jamuan meminum minuman keras tapi gua sini enggak boleh minum anggur, ya. Karena enggak boleh, Kalau tidak memabukkan, boleh mungkin ini karena memabukkan, jadi tidak boleh diminum. Wah, ingin banyak tidur. Oh ya, ini tambahan buat rhythm kodenya, ya. Dan di disini, seperti biasa, limited banner itu pasti ada ini. Semoga Dewi Fortuna memberi keberuntunganmu deh. Amin. Oke, udah teori kesenian dulu kah? Wah, sudah nggak kok Dayo lagi kah? Oh Lain voice line-nya ya. Voice line-nya apa tuh? Silakan panggil teman-teman kalian biar oh. rame. Buang-buang dulu di sama, jangan bilang teori mabukan dulu. Ini kalau teori mabukan, teori mabuk apa ini cuy Mabuk laut tapi gua bukan di laut, mabuk darat mungkin mabuk darat, eh teler lah <laughs> misalnya. Aduh, ada-ada. Aduh, aduh. Oke, okay, kita mulai. Bentar, kita screenshot dulu buat thumbnail lah. Oke, okay, let's go. Mulai. Ya lumayan sih, tapi kita incer anu Ketiga-tiganya. Ya. Ini kan banner. anu, ini kan mereka bertiga ini ada di sini. Ya. Tuh. Semoga kita dapat ketiga-tiganya ini ya. Si Ling, si Das, si Nian, ya. Bismillah. Oke, okay, bintang 5 Eh bintang 5 yang pertama, apakah ini? Wow, putih Hai hai, hai, hai. Semoga hoki, amin Nah, udah senia, Langsung 10 kali kali ya Aduh, maaf ya, di live streamnya ini agak sedikit buram Tapi di record itu bagus Eh, let's Bergerak-gerak, ya, dan alright, ini bintang 5 udah pasti. Semoga red up ya, semoga red up. Please, yuk sore, bang! Wah, mantap nih. Baru datang ya, baru datang udah langsung gacha ya. Ada Bang Andri di sini, deg-degan nih. Iya, Aku deg-degan juga, cowo. jangan kan pas belum mainnya aja ini. Baru buka gamenya udah de dekan duluan Iya <laughs> datang-datang langsung baca Oke okay, bintang 5 ini udah pasti Wih Dapat bintang 6 Siapa nih jok Bintang 6 Bukil oh, The fuck Ayo link Link Link Link, link. Terima bukan dulu oh, <coughs> Itu bukan mabuk cok, <coughs> itu oling oleng par <laughs> rainbow power. Oke. Okay. Ini kak. よろしくお願いす。スカベンジャーだ。スカベンジャーズ。じゃあ、1000。もしか、やにね、yang ya? 回り旅。あんた Ucno mendoang kau, kau gratis yang merawatnya. Tapi, tidak terima kasih teori ada masalah walaupun gua nggak bisa mabuk-mabukan ya karena nggak boleh mabuk-mabukkan <tik> iya, siapa bintang limanya bintang limanya siapa ada bintang lima <tik> itu <tik> tadi selamat bang ya terima kasih semoga kalian semua yang nonton ini dapat link juga itu nanti ya di server i.n ya manapun kalian bermain ya. <tik> Yang bintang 5 nya saya, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, oh Let's go. Tidurnya entar malam, masih 6 bulan lagi kok. Ya. Yeah. Enggak mungkin kan double ya kan? Double bin Oh. What the hell? Gua bilang enggak mungkin double. Anjir. Oke, okay, please Nian Das. Nian dan Das langsung. Cok. Bis ngiendan dandas Bang Oke okay. bismillah Teori mabuk-mabuk Teori oleng-oleng ya Teori oleng, -oleng, eh? Teori oleng, -oleng. Eee... Berapa tuh, Oh satu doang teori skip ga? Duh jutsu name bintang empat ya. Bintang empat? Bintang 4 masih? Hargi nah, どう、初めまして。あなたが <tossil���opath> Dapat dua bintang, namanya. Nah, masalahnya bintang limanya ini kayak gimana, Bang? Langsung red up, bro. Red up ini enggak masuk. Oke, okay. let's go. Enggak mungkin kan bintang 6 lagi ya? Kan, anda bercanda aja. Boy memang bercanda ya men share dulu Bang ini udah habis ya masa Iya bintang 5nya kemana Boy Oke okay, ini seharusnya anu ya bintang 5nya yang red up ya karena kita berapa kali red up nih satu doang Hai hai, wa jokan, lomben, hai, hai. No Nah, hey, belum. Nah, bintang 5 nya siapa? Please. Oh, Kami alhamdulillah dapat juga cuy, Black Knight ya, Black Knight. Black Knight. Dapet dapet dapet ya. bos? Dia tadi ada yang bisa mengalahkanmu. Aku tidak akan Nice. langsung dapat. Oke, okay, di sini kita 41. Teori ini, teori si siapa? Lava purgatory di sini <laughs> Soalnya gua enggak ada siapa-siapa lagi tuh. Nian enggak punya, Das enggak enggak punya. Bentar, mana turun eh hey, ini sepertinya gua berubah nih. Gameplay gua kayaknya jadi di supporteran oh langsung besar mantap Oh iya, oh, yeah. gua gak punya. Nggak anu punya Apa namanya Sertifikat anu oh, gas oh, oh, oh, oh, oh, oh, bentar bentar udah tabung lagi aja bang ya tabung saja ya udah bisa nih udah bisa langsung bentar bentar gue jadi semangat ya. berarti gue beli ke shop dulu aduh aduh ini ramai sekali bang what the hell man oh my god oh my god berapa album ini cuy, wadah hell, Buset, berapa album cuy, oh. ntar kok 18 ya, ini kok 18 ya, ini kalau gue beli, ini dapat voucher nih cuy, ntar misalkan gue voucher, pakai ini, eh misalkan gue voucher dibeliin buat apa namanya skin yang harganya 21 po. Nah bisa. Uh, langsung adalah tidak mengganggu. Niatnya dia tidak ke kamera adalah tidak mengganggu. Niatnya adalah Minum go gokil! Eh, naganya menyemburkan apa tuh? Enam sembilan, enam sembilan.